Wayudi wayudi wayudi wayudi wayudi wayudi wayudi. Batu nah, di Malang, Jawa Timur. Sereng sasana sudah saya siapkan. Nanti ada yang bayarin. kalau oh, tinggal kamu datang ke Malang, Jawa Timur, persyaratannya nanti kamu siapkan rewardnya hadiahnya 20 juta. OTW gaspol ya. Wayudi wayudi wayudi wayudi gaspol di ring ya di Wayudi Wayudi Wayudi Wayudi Wayudi Wayudi didunggu di Malang Jawa Timur teman-teman uh, saya sahabat-sahabat saya sudah mempersiapkan sasananya tinggal kamu datang siap-siap dengan persyaratan 20 juta ditunggu Jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV Wayudi si muka gorengan itu yang mukanya kayak gorengan itu tadi live uh, masuk ke live aku pk dia nantengin aku adu di ring, adu jotos Oke okay, aku iain cuman ya uh, aku minta ada rewardnya lah ada hadiahnya lah kalau masalah ringnya masalah sewa sasananya sama apa dia tadi kan tak tanyain mau pakai sarung tangan atau los-losan dia minta pakai sarung tangan gitu. oke okay, gitu loh kalau masalah itu biar tak kondisikan masalah sewa menyewa nanti sponsornya teman-teman saya nanti teman-teman saya patungan urunan cuman kamu tinggal cari sponsor atau kalau kamu punya uang katanya kamu sultan oke okay lah yang penting eh, hadiahnya 20 juta jadi yang menang hadiahnya 20 juta. Kenapa? Karena aku yakin menang gitu loh. Kalau masalah menang-menangan jelas aku yang menang lah gitu loh. Masalahnya Yud... wahyudi kan gemuk terus pendek item lagi. Udah gemuk pendek hitam lagi. Uyuh, uyuh. Wah Yudi, Wahyudi, Yudi gitu loh. Terus lo mau nantangin gue. Jadi kamu yang nantangin gue dan gue yain. Lo jual gue beli kita tarung duel bebas menggunakan sarung tinju oke okay. mau nggak pakai sarung oke okay. cuman reward adiannya 20 juta ya masalah masalah fasilitas nanti kami teman-teman aku siap menjamu kamu ngasih makan kamu kamu mau makan pecel Oke okay, ada mau makan soto ada Mau makan tahu telur ada, mau makan ketupat ada di sini. Ya. Tinggal kamu siapkan 20 juta bagi si pemenang. Ya, jelas aku menang lah, Wahyudi. Kamu itu udah item, muka gorengan. Aduh. Oke, ditunggu ya. Ditunggu, ditunggu segera. Jangan lupa kalau kamu sudah menemui saya, jangan lupa latihan dulu. Persiapkan mental sama fisik kamu Nanti kena mental kamu ya Jangan sampai kena mental Oke Salam dari saya Ratu Bidadari